Halo, kembali lagi bersama Weekend Cycling getaway Hari ini hari pertama kita tour uh, The Holland, ya? Ya, Chang? Dan hari ini rutenya kemana? Ke bocol ya? Bocholt mm -hmm. itu daerah perbatasan apa Belanda dan Belgia. Uh, perjalanan sekitar 60 km dari ahan Dan kayaknya kita target 4 jam, 5 jam kali, Chang, ya? Oke deh, tanpa berlama lagi karena udah agak telat. Ini baru beres kerja. Let's go! Mohon doanya ya. <laughs> Jalanan tadi seperti saya bilang, sekitar 60 km, kurang lebih 4 jam di sini Dan nanti kita bakal berhenti dulu di Herland sekitar 17 km dari sini. Habis itu, ya setiap setengah jam lah, kita akan berhenti untuk minum atau nggak makan. Dan Eva masih di depan memimpin karena dia yang memegang navigasi. Perjalanan pertama, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bismillah, Bismillah. Jadi teman-teman, kontur kita ke Belanda ini relatif rata ya, karena Belanda adalah negeri di bawah <laughs> Nederlade kalau kata orang Jerman. Jadi insya Allah relatif rata, tapi kata teman-teman saya, di sana banyak angin. Jadi ya kita lihat saja nanti bagaimana angin di Belanda, oke? Okay? Yuk kiri, kiri, kiri Kiri, oke, okay, masuk Ya, good. Akhirnya kita nemu juga jalan sepeda Emang ahan ini fasilitas sepedanya kurang kalau dibandingin sama negeri tetangga dia atau Belanda. Jadi kita ini menuju perbatasan Belanda, tepatnya di kota Herlen nanti. Dari sini sekitar 3 kilo lagi. Nanti kita bakal lihat perbatasannya bagaimana ya. Jadi sejauh mata memandang adalah ladang gandum. <tuh -tuh. gather> Biasanya ada yang gulung karpet sih. Belum terlihat, oh, ujung banget sana Ya beberapa kilo sebelum perbatasan Jerman dan Belanda, tepatnya di kota Aachen dan Herlen Belanda. Biasanya kita ke Herlen ngapain cang ya? kayak <laughs> limit ball vegetarian tarian. Go iya gocapan, gowes cari sarapan. Ya beginilah perjalanan kita di awal-awal Jerman. Kita sebenarnya nggak tahu sama sekali ya kontur di Belanda gimana cang ya. Nah, Mudah-mudahan bagus lah ya tidak mengecewakan. Tapi salut dengar beberapa dari teman infrastruktur jalan sepedanya wow luar biasa Belanda patut diacungin ya, jempol. Makanya kita langsung inspeksi langsung. Itu udah sih. Apa? Iya, ke mana? Ke oh, hormon. Wah, keren juga tuh. Iya, iya. Tuh, betul. Setuju, setuju. Setuju banget. Oke deh, beberapa meter lagi kita bakal nyampe di perbatasan. Ya. Kita udah sampai di perbatasan Jerman dan Belanda. Kalau kita lihat di kiri itu adalah kantor pajak waktu zaman dulu sih. Sekarang udah jadi museum pajak, cole museum Jadi ya ini dia. Kita lihat ya. Ya jadi ini kantor pajak Jerman perbatasan. Ambil dulu apa ya, di belakang. Ya. ya, kita lanjut. Jadi, ini untuk hitungan desa, tapi infrastruktur sepedanya seperti ini, ya teman-teman. Bisa dilihat, mulus kayak hot mix, kayak di jalan-jalan tol, dan ini semua terkoneksi gitu, seluruh Belanda. Tidak oh, terasa kan turun ya? Tidak mm -hmm. <laughs> Aku baru ngerti kemarin kenapa kamu ngajak aku trainingnya ke sono <laughs> Jadi ini tidak Tidak terasa ya Kayak tadi aja udah tiba-tiba 17 kilo, padahal kayak gak ngelorin tenaga gitu gak sih? Oh, turun semua, kayak yeah. tolong mulu Nanti kita bakal ngelewatin sungai kayaknya bakal naik feri deh tapi eh bukan ferry, kayak kapal penyeberangan gitu, nanti kita lihat ya Hari ini apa besok yang apa? Hari ini, ini kayaknya ada deh, lihat nanti deh kalau ada Oke okay deh Ya, habis break tadi 15 menit Sambil update-update di Instagramnya Weekend Cycling Getaway. Jadi buat teman-teman yang belum follow Instagram kita Kalau mau follow silahkan di IG and cycling gateway. Oh yeah, at weekend cycling gateway. Di Berhubung IKEA terdekat di Aachen itu kalau di Jerman sendiri adanya di Köln. Jadi, kita biasanya ke IKEA di Herland ini Kalau untuk beli yang kecil-kecil ya Kalau untuk yang besar-besar, karena di beda negara, jadi nggak ada delivery service ke Jerman Itulah sedihnya Tapi kalau untuk beli perintilan perintiran bisa di IKEA yang ini Tuh. Bila sleep. <laughs> <sighs> oh. Di daerah Lembang, yeah. <laughs> ada <yang> <laughs> iya, atau ada Ciwidey, tahu mirip kayak gini, kan? Kanan, Jalan beton di ke sepeda ya, gimana ceritanya ini? <guluh> <guluh> <guluh> Sepi banget, gak ada mobil ya? Apa untuk sepeda doang nih? <guluh> Oke, okay. gila keren-keren. Run -keren. where, oh, your where ya? Ada senggara. Kamu tanjakan lagi, ternyata... Mudah-mudahan kepanjang-panjang Sekarang posisi udah ada di kota Sitar. Sekitar 30 km dari Ahen. Agi setengah jalan ya. Dan kayaknya kita bakal berhenti di depan kali ya, Cang. Untuk di tempat dulu yang bisa duduk sebentar. Betul. Halo, balik lagi di Weekend Cycling Gateway Jadi sekarang udah perjalanan pertama kita Dari Ahan menuju bocok Belgia Jadi sekarang udah setengah jalan, relatif tidak terasa ya Cang ya? <gif> Dibanding perjalanan kita kemarin ke Liege Jadi ya masih belum terlalu capek sih, tapi sebenarnya lebih adem juga emang Oke lah, kita lanjut lagi maka melewatin sungai mas tapi pakai moda transportasi penyeberangan gitu lihat ya, begitu atau apakah kita harus bayar atau nggak kita lihat ya kayaknya gratis sih ya, ceng ya kelihatannya ya oh bayar menarik juga lewatin sungai pakai lupa belum ganti gigi lupa belum ganti gigi jadi digotong dulu nah itu, nah, itu kerbau kerbau ya itu kerbau atau sapi sapi deh kayaknya Ox, alright kita let's go Ah Setelah so, Jadi tadi pas turun dari kapal Ternyata gradiennya lumayan Terus belum sempat ganti Karena sebelumnya turunan Jadi gotong lagi Gotong Hah <laughs> Gak malu sih tadi Banyak bapak-bapak lagi <laughs> Ini apa So must go on. let's go Contamination, dangerous. Lihat, <laughs> ya, lihat. Oh, okay, best place okay, <laughs> Sekarang udah di Jelgia, poskim Slimburg. Jadi kita udah di Belanda lagi nih, udah di Belgia menuju tempat camping sekitar 30km dari sini. Ini anak selai emas ya eh, keren banget uhuh. Masya Allah Keren banget gini ya Halo, istirahat dulu sebentar di kilometer berapa? Di 50, 50 ya? 50 jadi perjalanan sekitar 18 km lagi menuju tempat campnya di Bochhold, Bochhold, Bochhold? Gak atau sih gimana Ya sudah diisi sama melon tadi dan Alhamdulillah kita siap untuk melanjutkan perjalanan lagi sudah Siap, ini masih gede Oke udah isi bensin tadi udah pipis juga satu tangki pipis satu tangki ya Mana? ada deh uh ada yang nyelam apa ini oh segair alhamdulillah Jadi sekarang masih di sungai-sungai nggak -sungai, tahu di mana nih. Tapi nama daerahnya Bre. B R Perjalanan -E. menuju camping site tinggal 4 kilo lagi dari sini. Saya penasaran juga sih camping site-nya seperti apa. Karena jujur ini camping site yang paling mahal yang pernah kita kunjungin. Jadi apa fasilitasnya nanti kita lihat ya hari pertama bagaimana? Sekarang gimana? oh, oke. Okay. Treknya nggak begitu menantang ya? <laughs> iya yeah. nggak yeah. apa, apa lah bagus buat kita <laughs> supaya nggak capek-capek amat <laughs> ntar ada sepeda tapi kita bawa bebannya lebih berat sekarang ya Jadi kita bakal naik jembatan itu tuh, nyebrang ke tempat campnya. Ya, kita akan naik jembatan yang tadi kelihatan. Ya, tidak terlalu curam. Masih dua, bro. Hah? Iya, jembatannya bagus ya. Karena di pemukiman elit Di, di kalau kata Eva daerah pondok pondok indah gila gila gila ini kan <gila>, sampai di tempat campingnya depan tinggal belok kiri makan malam eh. far 70 km dari Ahan. Dan ini rekreasi parknya. Oh. Namanya Golder Heide. Alright. So. Uh, pantesan, mahal. <laughs> Cang keren gini, Cang. Keren gini nih. 제�ira 好 jadi baru beres check-in, tadi resepsionis dan tempatnya lumayan ya jadi bentar benar-benar kayak area khusus gitu dan lumayan mahal kantesan mahal oke kita bakal lihat dan ada swimbatnya juga, tempat atau tempat renang gratis kita udah termasuk di ya jadi nggak perlu bayar lagi tapi kayaknya kita nggak punya waktu deh buat berenang <laughs> ya pokoknya agak jadi semua ada yeah. ah ya ya ya ya ya ya benar ada di depan dulu ya, Ini kayaknya udah nyampe deh. Nah, ini dia tempat tendanya lumayan gede ya. Gede banget ini. Ya. ya udah sampai tempat campingnya, kita bagi tugas. Eva lagi membuat apa? Membuat tenda dan saya bagian tugas masak. Hari ini menunya curry rice dari Bang Ben, sama gemuze pills dari iglo. Lalu nanti buat snacknya ada lumpia vegetarian lumpia sama proteinnya kita ada telur kita akan makan besar malam ini karena kita butuh karbohidrat <laughs> oke deh aku masak dulu ya Hmm. campur apa nih butuh capcai ya? kali hehehe <laughs> hmm. capcai rasa butter nggak ada rasa bawang bawang ya, sama. Bumah. tuh telur adalah kunci langkah dulu ya apa bener nih halo, halo. Akhirnya Weekend Cycling Getaway Tour the Holland Part 1 atau hari pertama akan usai karena kita sudah di apa nih di tenda ya dan kita berdua capek juga ya nggak sih capek capek dan hujan dan hujan Tadi. tapi alhamdulillah udah udah sholat iya, dua-duanya ya. jadi kita tidur mau tutup hari ini terima kasih yang sudah menyaksikan Weekend Cycling Getaway hari pertama Tour the Holland Sampai berjumpa di hari kedua Tour de Holland Weekend Cycling Gateway. Dadah!